Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman yang lagi dengerin podcast ini. Kalian tahu nggak sih kenapa aku bikin podcast ini? Nggak tahu kan? Kalian tahu nggak aku mau bikin podcast judul apa? Nggak tahu kan? Ya karena aku belum gak tau. Ya di sini aku mau bikin podcast mengenai rasisme menjadi salah satu pemicu disintegrasi bangsa. Itu lagi viral banget kan? Banyak banget video-video yang um, menyatakan hal tersebut gitu loh. Oh iya, sebelum masuk ke dalam topik, aku mau perkenalin diri aku terlebih dahulu. Nama aku Tasya Agus Adi, biasa dipanggil Tasya. Di sini, di dalam podcast ini, aku nggak sendirian, aku sama teman-teman aku. Di sini aku mau panggilin teman-teman aku dulu ya. Halo Adele. Halo Tasya. Halo Dewi. Halo teman-teman. Halo Peira. Halo Tasya. Halo Nisa. Hi -hi. Halo Dinda. Hai. Hai, Kak Ocha. Halo, Tasya. Nah, kedengeran kan teman-teman aku udah pada semangat semua nih buat melanjutkan podcastnya. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk bergabung di dalam podcast ini untuk menyalurkan pendapatnya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam topik yang udah aku sebutin tadi, aku pengen nanya dulu nih ke kalian. Uh, menurut kalian, identitas bangsa itu kayak apa sih? Coba dari Adel. Menurut Adel gimana, Adel? Nah, kalau menurut aku nih ya, Tasya ya, nah identitas itu kan identik dengan ciri khas atau tanda ya. Nah, sama dengan identitas nasional. Identitas nasional itu merupakan jati diri, ciri, sifat khas yang tumbuh dan berkembang di suatu negara atau bangsa sehingga menjadi pembeda dengan negara atau bangsa lainnya. Nah, Indonesia sendiri ini kan e, adalah bangsa yang yang majemuk ya. E, yang majemuk itu maksudnya terdiri dari beberapa golongan etnis, ras maupun agama. Nah, tentu saja Indonesia ini memiliki kumpulan identitas yang majemuk pula. Baik dari etnis, bahasa, agama, ras, dan sebagainya, ya. Nah, oleh karena itu, identitas nasional yang disandang oleh orang Indonesia itu sejatinya memang merupakan kumpulan dari identitas yang majemuk atau heterogen. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa uh, sebagai warga negara, kita punya identitas yang banyak sekali. Nah, tidak hanya identitas diri, tapi juga identitas kesukuan, etnis, sampai identitas nasional. Di Indonesia sendiri itu, uh, yang kita ketahui terdiri dari uh, ada 300 macam etnis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, di mana suku-suku uh, atau etnis ini mempunyai... Uh, ciri khas atau uh, keberagamannya masing-masing. Lalu uh, di Indonesia ini juga terdapat be be uh, beberapa kepercayaan yang dianut oleh bangsa Indonesia sendiri. Yang pertama itu ada Islam, uh, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Hongjo, di mana uh, kepercayaan uh, agama ini merupakan kepercayaan yang dianut oleh setiap individu di Indonesia sendiri juga, setiap orang berhak untuk menganut agama yang mereka percayai. Lalu, ada budaya dan bahasa. Nah, budaya dan bahasa ini sangat beragam di Indonesia. Lalu, apa sih uh, identitas bangsa di Indonesia itu yang menjadi identitas? Bangsa di Indonesia Yang pertama aku mau ngasih tau nih Yang pertama itu ada Candi Borobudur Nah, Candi Borobudur itu merupakan salah satu Candi Buddha terbesar di dunia loh Nah, Candi Borobudur ini bahkan menjadi salah satu warisan dunia dari UNESCO Nah, yang kedua itu ada rendang nih Siapa sih yang gak yang nggak pernah makan rendang, yang mungkin mayoritas dari kita udah pada makan rendang semua ya. Nah, rendang ini merupakan makanan dari Minang yang sudah mendunia. Ternyata, terus yang kemudian itu yang dari fashion nih, ada batik. Nah, batik itu juga merupakan salah satu fashion atau mode yang sudah terkenal di seluruh dunia, sudah mendunia. Bahkan banyak dipakai di fashion show di daerah-daerah luar gitu. Lalu, setelah kita mengetahui uh, identitas Bangsa kita yang beragam ini, nah, sekarang bagaimana cara menyatukannya sehingga perbedaan-perbedaan yang ada tadi sehingga tercipta keselarasan atau tujuan yang sama? yaitu dengan cara integrasi nasional. Nah, kenapa sih identitas nasional dan integrasi nasional itu sangat berkaitan? Karena tadi Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama yang harus dis, eh, yang harus disatukan nih, eh, yang harus disatukan melalui persatuan di bawah bendera merah putih dan Bhinneka Tunggal Ika melalui proses integrasi nasional. Nah, integrasi nasional itu apa sih? Integrasi nasional itu merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Nah, tapi integrasi nasional ini merupakan persoalan yang hampir yang dialami hampir oleh semua negara di dunia, termasuk di Indonesia. Karena karena kenapa sih? Karena menyatukan orang-orang dengan segala perbedaan itu menjadi salah, eh, menyatukan orang-orang dengan segala perbedaan menjadi salah satu entitas kebangsaan yang baru itu bukan hal yang mudah. Begitu juga dengan negara Indonesia yang masih menghadapi persoalan bagaimana menyatukan penduduk yang plural atau majemuk untuk menjadi suatu entitas baru yang dinamakan bangsa Indonesia. Nah, menurut menurut aku sih seperti itu Tasya. Mungkin teman-teman yang lain ada pendapat lain atau uh, bagaimana ya? Nah gimana nih buat teman-teman yang lain? Ada pendapat lain nggak nih mengenai identitas bangsa? Menurut aku cukup sih Tasya. Udah jelas banget apa yang dijelasin Adil itu udah lebih dari cukup. Nah bener banget nih. Jadi uh, banyak banget cara kita buat menyatukan atau mengintegrasi uh, atau mengintegrasi agar kita tidak membeda-bedakan atau dengan kata lain Bineka tunggal ika tadi ya Jadi berbeda-beda tapi tetap setuju Tapi di tengah-tengah itu Banyak juga nih yang Menimbulkan disintegrasi Kayak misalnya tuh Ancaman-ancaman uh, yang Ancaman dari luar, ancaman yang mengarah Ke suku ras dan agama Ini salah satunya nih, karena ini berita Yang lagi viral-viralnya di media Di media sosial, kayak di Instagram Twitter, Facebook, dan lain-lain Nah Teman-teman um, ada yang tahu gak sih Masalah-masalahnya itu kayak apa yang lagi viral sekarang nih? Pasti tahu lah ya, karena pasti kalian pengguna media sosial kan? Coba teman-teman, ada yang tahu nggak? Itu yang lagi dialami oleh saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur kan? Coba teman-teman? Halo? Oh, yang itu bukan yang ketua BEM Universitas Cendrawasih jari tersangka. Nah, itu salah satunya itu nih Mau aku bacain nggak beritanya? Boleh banget, biar teman-teman yang dengeri podcast ini pada tahu. Jadi itu tujuh aktivis Papua yang melakukan aksi protes tindakan rasisme atas orang Papua dibawa ke Balikpapan untuk diadili. Mereka dikenakan pasal makar dan hasutan dengan tuntutan pidana mulai dari 10 hingga 17 tahun penjara. Salah satu dari tujuh tapol yang menjadi sorotan publik saat ini adalah penetapan ketua BEM Universitas Cendrawasih Ferry Kombo sebagai tersangka dengan dakwaan makar terhadap negara. Jadi itu beritanya teman-teman. Nah itu tuh penyebabnya apa sih? Uh, jadi menurut artikel yang aku baca gitu. Jadi itu ketua BM Universitas Central ini, saudari Ferry itu kayak ngebantu organisasi yang anti rasisme gitu-gitu. Dia sewaktu itu dia ada, dia mengikuti demo anti rasisme. Nah dia mengeluarkan kata-kata merdeka-merdeka gitu. Sering banget kejadian-kejadian ras, kejadian rasisme buat mereka kaum kulit hitam. E, di Indonesia sendiri itu sangat-sangat sensitif dengan kalimat merdeka, apalagi dari penduduk Papua. Karena simpang siurnya berita, kan Papua itu pengen merdeka sendiri kan, kayak membentuk Papua merdeka. Nah, dari penduduk Papuanya sendiri merasa bahwa mereka disampingkan oleh pemerintah bahkan setahu aku itu mereka ada ngerasa pemerintah cuma mem memanfaatkan hasil buminya yang di Papua saja. Lalu ketua BEM Universitas Cendrawasih ini itu Saudara Ferry dianggap kalau dia membodohi orang-orang yang ikut demo itu seolah-olah agar mereka ikut demo mendirikan Papua merdeka. Padahal kan kalau dilihat dari tanat koman Mendirikan Papua Merdeka itu kan gak cuma dengan kalimat Merdeka langsung jadi negara. Kan prosesnya panjang. Nggak bisa dengan kata-kata Merdeka langsung disebut makar. Makanya ketua BEM Universitas Cenderwasi tersebut kena pasal makar. Makar itu seperti kayak membodohi, memprovokasi ketindakan yang gak benar atau negatif gitu. Padahal kan kasus tersebut juga bisa dikaitkan atau menjadi salah satu bentuk pembelaan hak asasi manusia yang dilakukan ketua BEM tersebut karena itu yang tahun 2019 yang mahasiswa Papua di, apa ya, kayak di, di, di dikepung gitu oleh polisi karena banyak berita yang bilang bahwa mereka itu merusak tiang bendera yang ada di depan asramanya menurutku penyebabnya itu sinis dari kejadian itu pasti ada dong pasal-pasal yang menguatkan mereka sehingga mereka bisa tertangkap padahal kan sebenarnya niat mereka nggak ke sana ya um, Pasal-pasalnya itu yang kayak gimana ya? Nah, aku pernah baca Jadi, um, mereka itu dituntut atau difonis itu berdasarkan pasal 106 KUHP tentang makar Itu tuh berhubungan dengan pasal 55 ayat 1 KUHP tentang keikutsertaan Nah, bunyi pasal 106 nya KUHP ini yaitu makar yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebagiannya ke bawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari daerah itu dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Nah, menurut aku dia itu dikenain pasal itu tuh karena utamanya ada e, keikutsertaan dalam demokrasi anti rasisme itu. Terus e, yang makar itu mungkin karena pada saat demokrasi itu dia membawa kata-kata merdeka. Seperti yang dijelaskan oleh kakak wajah tadi, menurut aku sih seperti itu. Ya ampun, kasihan banget ya mereka. Maksudnya mereka ingin memperjuangkan hak mereka, ingin meminta keadilan, tapi malah mereka seakan-akan kayak diserang balik gitu. Um, jadi gimana tuh kelanjutan kisahnya buat mereka? Apakah mereka sekarang udah bebas? Atau mereka masih menjalani hukuman? Setau aku sih belum Ya ampun, kasian banget ya saudara kita Gimana nih teman-teman? Ada yang ingin nambahin lagi? Gimana nih buat Dinda? Dinda pernah nggak ada kasus Atau pernah mendengar cerita kah? Atau punya teman bahkan yang memang merasakan Kasus rasisme ini? Padahal sebenarnya teman Dinda baik gitu Tapi dia yang terkena imbasnya Apakah Dinda ingin cerita? Oh iya ini menurut pengalaman aja sih Jadi uh, mungkin kalau dari kasus-kasus yang udah diceritain sama teman-teman tadi tuh Lebih ke arah kasus yang udah berat gitu ya Ke arah, udah mengarahnya dengan hukum gitu, udah terana hukum ya, Sedangkan kalau dilihat nih, di sekeliling kita sendiri aja banyak banget hal-hal kecil yang sebenarnya itu bukan hal besar tapi bener-bener kelihatan signifikan banget diskriminasinya rasismenya terhadap saudara-saudara kita yang dari bagian timur misal gini, uh, dinda tuh punya pengalaman punya temen dari orang Maluku dan dia uh, jadi kita hangout bareng gitu. Terus pas lagi hangout bareng tuh di situ tiba-tiba ada kejadian ada barang yang hilang. Terus entah kenapa semua yang ada di situ tuh curiganya langsung ke teman dinda hanya karena dia orang timur gitu loh dengan Tanda kutip yang orang timur yang jahat lah, yang kasar, yang suka mencuri Padahal di situ kenyataannya teman Dinda tuh bener-bener cuma lagi bercanda sama-sama kita gitu loh Sama teman-teman yang lain, gak, gak melakukan apapun gitu loh Kan rasismenya gitu Mungkin uh, rasismenya, uh, bukan, bukan rasisme sih, kayak hal, hal, hal rasisme atau diskriminasi itu munculnya cuman dari hal kecil kayak entah perbedaan warna kulit Atau perbedaan kebudayaan Atau perbedaan kebiasaan yang bikin kita tuh jadinya membeda-bedakan Padahal ya, mungkin akan lebih baik nih Kalau misalnya ada perilaku Atau suat, apa atau perbuatan dari suatu suku atau etnis Atau bahkan cuman pribadi orang itu sendiri Yang kira-kiranya kayaknya nggak cocok sama kita e, Mungkin akan lebih baik untuk kita coba pahamin secara logika, gitu loh. Atau mungkin secara sisi positif, deh. Kenapa dia kayak gitu, gitu loh. Kan semuanya ada latar belakangnya, ada faktor-faktor yang nggak bisa langsung di, dinilai gitu aja. Nggak bisa langsung dihakimin gitu aja, gitu loh. Sebenarnya simpel banget. Mungkin cuman karena ada perbedaan warna kulit, atau mungkin perbedaan kebudayaan, atau mungkin perbedaan sikap, gitu. Kayak kebiasaan yang bikin kita tuh... Uh, jadinya gimana ya muncul rasisme itu sendiri padahal ya mungkin akan lebih baik gitu mungkin akan lebih tentram kalau misalnya kita eh, ketemu dengan suku lain atau etnis lain yang tiba-tiba mereka menunjukkan perilaku atau sikap atau perbuatan yang sekiranya nggak cocok nih sama kita mungkin ya itu tuh akan lebih baik kalau kita tuh coba berpikir secara positifnya Dipikirkan dengan logikanya, kenapa dia kayak gitu, kan pasti ada banyak faktor di belakang itu, ada banyak latar belakang, kenapa dia kayak gitu gitu loh Lebih ke arah kita ubah pandangan kita sendiri aja ke orang lain gitu loh Siapapun itu, suku apapun itu, etnis apapun itu, agama apapun itu, kalau sebenarnya mereka tuh baik, gak ada yang namanya orang jahat hanya sudut pandang yang berbeda aja yang mungkin kelihatannya di sisi kita mereka jahat tapi sebenarnya menurut mereka mereka melakukan itu untuk kebaikan. Gitu. Nah, benar banget nih. Ya, padahal nih ya, tanpa kita sadari eh sebenarnya kita sadar sih. Banyak banget kekayaan-kekayaan kekayaan-kekayaan alam Papua itu yang termasuk ke dalam penghasil terbesar untuk negara. Salah satunya nih kayak tambang emas Freeport. Yang sekarang kan di Papua nih, dulu sempat ada sengketa, tapi sekarang sudah uh, kembali ke Papua. Dan penghasilannya itu diberikan kepada negara. Kemudian ada juga tempat wisata, yaitu Raja Empat. Pasti kalian tahu kan Raja Empat? Iya, tahu. Nah, nah, iya, itu kan sempat dijuluki surga dunia kan. Tapi masih aja ada orang yang ngomong sana, ngomong sini, kalau Papua kayak gini, kayak gitu. Bahkan sempat aku juga pernah baca berita, kalau Papua itu tuh kayak pernah ditanyain, Papua pakai baju? Papua udah ada mobil belum? Kan itu kan kayak pertanyaan yang tanda kutip parah banget ya Itu sebenarnya gak harus dilontarkan ke mereka gitu Nah, buat kita nih teman-teman um, Kan kita sudah didasari oleh Pancasila Pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jadi kita harus berlaku adil kepada seluruh masyarakat Tanpa membeda-bedakan suku ras agama ataupun golongan Kayak gitu Ya nih aku juga mau ngingetin apa buat teman-teman, buat kita nih Para remaja, para Pemuda-pemudi Indonesia Kadang kita tuh gak sadar sebenarnya Hal-hal itu tuh bisa muncul Dari kita, bisa juga Kita selesai tuh dari pemuda-pemudi juga Jadi aku uh, Mau ngingetin mau aja uh, Sebenarnya penting banget loh Peran pemuda-pemudi Khususnya uh, seperti kita tuh Buat negara ini uh, Apalagi tuh di era milenial ini. Nah, di era ini tuh disebut sebagai di mana teknologi berkembang dengan pesat. Jadi, menjadi sebuah gaya hidup bagi para generasi di dalamnya, apalagi generasi kita, apa-apa gadget, kita perlu ini, perlu itu, apalagi di masa pandemi seperti ini kan sangat penting teknologi. Lalu, dari kecanggihan teknologi ini tuh menjadikan kayak tingkat persaingan semakin tinggi, itu juga kan bisa menyebabkan kayak gesekan-gesekan yang ada di masyarakat juga kan e, dari tingkat persaingan yang semakin tinggi itu bisa memacu kita untuk meningkatkan kualitas dan kinerja kita sehingga menjadi lebih baik lagi nah kita juga nih perlu beradaptasi dengan cepat dengan keadaan sekitar lalu kita e, bisa belajar dari sekitar lalu kita juga menjadi lebih baik untuk kita men apa yang namanya tuh kayak memecahkan setiap masalah Uh, yang ada di sekitar gitu, itu bisa mulai dari kita sendiri. Uh, peran pentingnya pemuda Indonesia tuh bisa disebut sebagai agent of change atau agent perubahan. Kalian pernah dengar kan agent of change? Nah, tapi iya, aku lupa tuh apa aja isi agent of change ya? Nah iya, isi agent of change itu uh, ada lima karakteristik gaya pemuda itu sebagai agent of change. Nah yang pertama itu memiliki visi yang jernih. Yang keduanya itu harus memiliki kegigihan untuk mencapai target Lalu, ada yang ketiganya itu: kita harus bersikap kritis dan analitis. Yang keempatnya itu, cara takkan pengetahuan dan memimpin dengan memberikan contoh. Nih, bukan hanya nyuruh-nyuruh aja gitu, kita harus memberikan contoh. Kalau misalnya orang lain mau ngelakuin itu buat kita, kita juga harus mencontohkan terlebih dahulu kepada orang lain. Untuk yang kelimanya, itu membangun hubungan erat dengan orang-orang sekitarnya. Kita nggak mungkin kan hidup sendiri, kita juga pasti butuh orang lain. Peran pemuda itu sangat penting. Udah mulai dari zaman penjajahan. Kalian inget nggak sih kata-katanya Bung Karno? Yang... Iya, iya tahu, yang sering-sering ya. dijarin caption tuh. Iya, jadi kan kata-katanya itu, beri aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Nah, itu tuh menyiratkan pesan yang sangat mendalam bahwa kita sebagai para pemuda itu bisa Membuat perubahan yang sangat besar Jadi beberapa yang aku udah sebutin itu tuh Semoga bisa menjadikan pemicu untuk kita Mengingat lagi peran kita tuh sebagai pemuda Indonesia tuh apa gitu Jangan sampai kita malah yang membuat kericuhan-kericuhan Kita harus, kalau misalnya kita nggak mau ada kericuhan Ya mulai dari kita nggak usah buat kericuhan itu Nah jadi kunci kesuksesan negara ini tuh Ada di tangan kita loh teman-teman maka, eh, sadar untuk meningkatkan peran kita dan ketahui fungsi kita di bangsa ini. Lalu, terapkan juga sebagaimana mestinya. Sudah waktunya pergerakan-pergerakan pemuda Indonesia bangkit lagi. Kita merupakan pemegang tumpuk perjuangan nih, teman-teman. Berjuanglah untuk mengembalikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu aja sih dari aku untuk mengingatkan nih para pemuda-pemudi Indonesia agar ngeh gitu sama perannya buat bangsa kita ini mungkin ada tambahan dari teman-teman nah dari yang tadi udah disampaikan teman-teman semua nih wah keren-keren banget ya ternyata pendapat-pendapat kalian ya nah aku tuh cuma mau menyimpulin aja ya kalau misalnya kan tadi kita udah tahu nih identitas eh, identitas negara ya gitu, apa aja, kan, negara kita itu kan terdiri dari banyak etnis, suku, ras, dan golongan, ya. Nah, kita itu jangan jadikan itu sebagai perbedaan itu. Jadi, kita itu harus uh, jadikan itu bagaimana cara kita untuk menyatukan uh, semua pemikiran itu, supaya bangsa kita itu bisa bersatu, dan tidak terpecah belah. kan uh, Teman-teman lain nih, gimana pendapatnya? Oh iya, uh. terus aku lain <laughs> Oke, okay, Dinda dulu boleh. Oh, oke, okay. oke. Okay. Jadi uh, di sini udah mau nambahin aja sih karena sebenarnya pembahasan kita tadi sebelumnya udah bagus banget udah keren banget. Cuman mau nambahin nggak sih lebih ke arah ngingetin gini. Kita udah punya dasar Pancasila, sila ke-3 sama sila ke-5 persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga Bhinneka Tunggal Ika kita. Kita berbeda tapi kita tetap tapi kita tetap satu, kita punya satu tujuan, ayo kita ubah perbedaan itu jadi satu tujuan yang bisa memajukan di Indonesia. Ya, terus aku juga mau nambahin, jadi kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia, tentu harus bisa menonjolkan identitas negara kita sendiri. Seperti kayak kita melestarikan budaya yang ada di negara kita atau budaya-budaya daerah kalian masing-masing, Terus juga kita tuh e, harus benar-benar gimana ya, nggak malu gitu loh terhadap budaya kita sendiri. Contohnya seperti banyak orang luar negeri itu mempelajari budaya-budaya Indonesia. Nah, pada saat budaya-budaya itu mulai diakui oleh mereka, Kenapa kita marah, padahal itu salah kita juga Karena kita tidak mau menonjolkan identitas itu Dan tidak ingin mempelajarinya Seperti itu Jadi sebagai pemudi dan pemuda yang masih muda Terus masih semangatnya itu masih bergelora Ayolah kita semangat untuk menonjolkan identitas kita Agar kita tuh bisa e, dikenal oleh mancanegara Seperti itu teman-teman Oke, siap Dewi aku oh, mau nambahin nih boleh banget bisa untuk saudara saudaraku di Papua tetap semangat jangan patah semangat kami di sini selalu mendoakan kalian di sana untuk saudara saudaraku dari Sabang sampai Merauke semoga damai selalu untuk ibu pertiwi semoga lekas sembuh doakan anak-anakmu yang sedang berjuang agar tanah air Indonesia sejahtera selamanya amin amin amin amin ya wah seru banget wah bermanfaat banget wah pengetah Motivasi yang sudah Kalian berikan di dalam podcast ini Sangat bermanfaat Terima kasih buat teman-teman yang udah mau gabung Di acara podcast ini Yang udah mau dengerin juga terima kasih Oh iya nih buat teman-teman Yang udah dengerin podcast ini eh, Jangan ambil podcast ini Ke sisi yang negatif Tapi ambil ke sisi yang positif Dicerna dulu apa yang telah kami ucapkan Agar tidak tiba-tiba menyimpulkan Hal yang sebenarnya itu tidak terjadi, gitu jadi, buat teman-teman semua diambil sisi positifnya bila kami ada salah, kami mohon maaf sekian dari kami panjang umur perjuangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye eh, teman-teman, Bye. terima kasih semuanya. sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya